Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas adik laki-laki atau saudara laki-laki aktor tampan Hang In Yeop Pemain drama True Beauty yang berperan sebagai Seo jun Dilansir dari Instagram Kid Drama yang membagikan foto Hang In Yeop dan sosok laki-laki yang menggunakan masker putih Yang berada di samping Hang In Yeop dengan beberapa foto yang lain Dengan caption, adiknya tampan juga, kakak dan adik visualnya tumpah Tumpah itu berarti bagus banget ya Di video kali ini Aku akan membagikan beberapa foto Adik laki-laki Hang In Yop Instagram Dan channel Youtube pribadi Adik Hang In Yop Sedikit informasi Adik laki-laki Hang In Yop adalah Seorang musisi dan seorang penulis lagu Bahkan suaranya sangat bagus Saat ia bernyanyi Inilah suara adik laki-laki Hang In Yop Saat bernyanyi maaf cuma beberapa detik karena takut kena copyright silahkan capcus ke IG atau channel pribadinya untuk lebih jelasnya inilah Instagram asli adik laki-laki Han up dengan nama ino memiliki 53.000 pengikut 220 mengikuti dan 29 postingan postingan pertama pada tanggal 14 April 2020 dengan sebuah foto di Instagram ada beberapa foto Inov bersama Hangin Yop saat mereka masih remaja salah satunya foto Hangin Yop memegang senapan air mainan dengan caption ini untuk penggemar Hai dan saudaraku Hai itu adalah nama Instagram akun Hang Inyop. Inilah channel YouTube Inyop dengan 1,73 subscriber. Di channel YouTube kebanyakan saat ia menyanyi ataupun cover lagu-lagu lagu yang lagi hits. Inilah visual kedua saudara yang begitu tampan. Semakin berumur semakin menjadi cowok tampan. Ada yang mengatakan jika Hang Inyop lebih terlihat muda dibanding adiknya. Tapi untuk ketampanan keduanya memiliki wajah yang tampan. Menurut teman-teman Drakor sendiri bagaimana? Silahkan keluarkan komentar masing-masing di kolom komentar. Inilah beberapa informasi tentang adik laki-laki Hang In-yeop yang bisa saya beritahu. Sampai jumpa di video berikutnya.